fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop luar angkasa James Webb NASA telah menangkap pemenangan baru yang menajubkan dari galaksi spiral yang terletak dari 29 juta tahun cahaya dari bumi. Gambar teleskop James Webb menunjukkan galaksi IC5332 dalam detail yang belum pernah terjadi sebelumnya, ungkap NASA dan badan antariksa Eropa. Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat dan Badan Antariksa Eropa, galaksi IC 5332 memiliki diameter sekitar 66.000 tahun cahaya, kira-kira sepertiga -kira lebih kecil dari Bima Sakti kita. Galaksi ini juga hampir sempurna berhadapan dengan bumi, memungkinkan kita untuk mengagumi saupan simetris lengan spiralnya. Dalam rilisnya, Badan antariksa Eropa membandingkan gambar teleskop James Webb dengan pemandangan galaksi lain yang mempesona. Gambar dari teleskop luar angsa Hubble menunjukkan daerah gelap yang tampaknya memisahkan lengan spiral IC5332. Gambar ultraviolet dan cahaya tampak Hubble dibuat menggunakan data dari Wide File Camera 3 teleskop. Karena ultraviolet dan cahaya tampak jauh lebih rentan dihamburkan oleh debu antarbintang daripada cahaya inframerah, ungkap Badan antariksa Eropa tersebut. Daerah berdebu galaksi dapat dengan mudah diidentifikasi lebih gelap pada gambar. Sebaliknya, teleskop James Webb menangkap gambarnya menggunakan instrumen mid-infrared. Daerah berdebu yang sama tidak lagi gelap dalam gambar web karena cahaya inframerah tengah dari galaksi telah mampu melewatinya. Teleskop James Webb mencatat bahwa gambar mirinya menunjukkan tulang galaksi IC 5332 biasanya tersembunyi oleh debu. Kedua gambar tersebut juga menampilkan deretan bintang yang juga merupakan hasil dari instrumen yang berbeda. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb.